dalam terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di siang hari ini Sebelumnya para sahabat ada unggahan Dari Dede Alasi Kejora Di akun Instagram pribadi miliknya Mengunggah sebuah postingan foto Momen kemarin baru diunggah hari ini Para sahabat ya luar biasa Idola kita ini selalu kuat dan tegar Pantas dipanggil sebagai Wonder Woman Wanita kuat, wanita hebat, Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan Perlindungan dari orang-orang yang tidak baik Ada kalimat Kelsen yang dituliskan oleh DLSI Kejora Saya dengan segala kekurangan bersyukur atas semua rahmat Rezeki anugerah kesehatan dan kebahagiaan yang sudah Allah kasih At Raja rajatravel.id Masya Allah Sehat-sehat kesaingan kita persahabat ya Mudah-mudahan di DLSD selalu diberikan kekuatan Kesabaran untuk menghadapi segala cobaan persahabat ya Tetap kita sebagai fans sejati harus tetap kompak dan solid Mendukung yang terbaik untuk idola kita banyak dibanjiri komentar, banyak respon juga yang diberikan Ada akun Teh Fitri mengatakan Sehat-sehat ya kesayangan, love-love, masya Allah banget ya Teh Fitri Selalu saja menjadi orang yang selalu mensupport, mendoakan untuk idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ya di balik caption haru yang dituliskan oleh Dede Kejora, ada kebunyakan dari suami tercintanya. Perhatikan di kolom komentar, sebelumnya ada komentar dari akun Huang Wujung yang berkomentar yang ke-540 Lesti Kumaha Danang, katanya persahabat, ya dan kita lihat ada jawaban komentar dari seorang Rizky Bilar. Ed Huang Wujung, Ed Danang, anuskor official ofisial sambil tanda tanya dua tuh persahabat, ya. Emotnya membingungkan katanya persahabat ya kita lihat Salah penulisan aja dari Huang Wujung Seharusnya Kumahadama ini kumahadanang persahabat ya ada-ada aja Kebanyakan yang kita dapatkan dari seorang Rizky Bilar Masya Allah mudah-mudahan selalu membuat kita bahagia Dan selalu menjadi orang baik untuk semua banyak orang dan kita lihat di postingan tersebut diunggah kembali oleh akun HP kentang kota Sultan Banyak dibanjiri respon juga dari para sahabat Leslar Salah satunya dari akun habin.b9059qt-leslar mengatakan Sekalinya nongol komentar di feed bininya bikin ngakak maksudnya damang mampak mil bukan danang Salah pencetuh si opak katanya itu persahabat ya salah penulisan aja langsung dikomentar oleh kakak bilar. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia untuk idola kita. Berikutnya kita lihat persahabat ada unggahan spesial terbaru juga dari ayah kejora mengunggah sebuah postingan foto bersama seorang anak yang ada di Turki ya, masya Allah, bahagia banget melihat. Ayah Kejora bahagia, tersenyum, mudah-mudahan selalu sehat untuk orang tua Lesti dan kakak Bilar. Dan perhatikan ketemu cucu lewat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora. Sebentar lagi pun, Ayah Kejora akan menimang cucu bersama dari anak dedek Lesti Kejora. Aduh, mudah-mudahan saja sehat, bahagia, pokoknya doakan selalu terbaik untuk keluarga besar Lesti dan Bilar. Selain ayah kejora, Pap Dance juga nggak mau kalah mengunggah sebuah postingan foto kece, persahabat ya, duh, ekspresinya <guluh> selalu saja membuat kita bahagia banget, persahabat ya. Dari orang tua Lesti dan Bilar ini membuat kita semakin bangga dan bahagia. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Pap Dance, nggak pakai caption, tetap aja ya, katanya tuh memang luar biasa kece banget nih Pap Dance. Selalu saja membuat kita bahagia dan bangga Mudah-mudahan bahagia terus Dan selalu memberikan kebahagiaan vitamin Bahagia juga untuk kita semua Amin Ya robbal Alamin Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga Dari sebuah unggahan dari akun family Yang sekalian 23 Kita mendapatkan bocoran para sahabat ya, Kita lihat postingan ini Wow, tempatnya memang indah dan luar biasa, persahabat ya Kita mendapatkan info bocoran bahwa Lesti dan Bilar bersama keluarga dan tim Bakalan datang ke tebing pamungkale yang sangat indah ini, persahabat ya Luar biasa, tempatnya sangat mempesona indah, dipandang luar biasa Duh pastinya bakal ada kejutan cidokan vitamin manca yang kita dapatkan dari idola kita dan selanjutnya juga persahabat masih di akun Instagram yang sama Kita lihat persahabat perhatikan ini unggahan dari Bang Ben Kumbang Perhatikan ada mas Gombli yang sedang makan Indomie Persahabatnya ini bukan endorsean ya <tises> Tapi titik-titik tuh kata Bang Ben ya Masya Allah Mudah-mudahan saja selalu sehat untuk tim Leslar Dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya untuk kita semua untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan dari IG-nya Bang Besi Kumbang yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto terbaru Tepatnya lokasi saat ini masih ada di hotel kolosai persahabat ya di Turki Masya Allah hotel berbintang selalu disinggahi oleh Leslar tim dan keluarga besar mudah-mudahan selalu berkah barokah rezekinya dan selalu Tentunya jadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kita masih menunggu cidukan dan vitamin bahagia di hari ini, hari kelima liburan baby moon Lesin dan bilang. Tentu tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.